Anda tahu dari mana kalau film Anda itu sudah bagus Karena itu menurut saya memang teamwork itu adalah saling memberitahu Oke kita kembali kepada syutingnya Leonard itu ya Saya bekerja sama dengan orang yang cukup gila menurut saya Leonard dan karena hmm, saya saya saya lebih suka hmm, ketemu sama orang yang gila seperti ini karena ini bisa memacu saya untuk lebih gila lagi dari dia gitu loh. Artinya ketika kita partner kita lawan partner kita nih orang gila kita jadi agak gila gitu loh bahkan lebih gila lagi dari dia gitu loh. Kalau bertolak belakang ini yang agak susah memang, uh, dia gila uh, saya waras gitu loh, ya ini dan beberapa kru yang dicoba di hire di, di uh, kru Indonesia itu nggak ada yang tahan bekerja sama dia Karena dia orang yang seperti itu, artinya kita harus memahami seniman-seniman seperti dia ini yang, yang sangat keras dengan kemauannya apapun itu dia harus dapat hari ini nggak bisa dapat besok pokoknya dia, dia tidak akan berhenti ketika dia belum mendapatkan apa yang dia mau gitu loh setelah film The day of the day itu launching di, di Belanda banyak kritikus-kritikus film itu menyebut film itu keterlaluan Bagaimana mungkin sebuah peristiwa yang seperti ini kalian bisa dapat dan kalian bisa syuting seperti itu uh, Menurut saya sih eh Gini eh Kalau kita syutingnya empat tahun Dengan kegigi, kegigihan Seperti itu Tiap hari Udah pasti kita akan banyak Mendapatkan hal-hal yang Yang lebih Dahsyat lagi sebenarnya Karena saya percaya kepada Proses Ketika Anda eh, Klaten gitu loh Terus terus terus terus Anda akan dapat price-nya gitu loh, akan dapat price dari dari hasil kerja keras Anda itu akan dapat sama seperti uh, beli barang harga tidak bohong gitu loh, sama juga kerja keras Anda itu tidak akan bohong nantinya gitu loh di dalam uh, uh, film Anda tidak akan tidak akan bohong. Walaupun Anda mendapat rintangan, problem kiri kanan Anda terus gigih, telaten, tidak pernah bohong. Inilah yang disebut unsur uh, ada nilai dari uh, kerja keras Anda. Itu gitu loh, hasil juga menentukan, hasil juga menentukan seberapa gigih Anda untuk mendapatkan uh, uh, film bagus. Itu gitu loh beda halnya dengan orang yang... makanya banyak orang yang bilang e, film Leonard kok bagus-bagus ya ya terus ya terang aja bagus orang dia cara berpikirnya seperti itu gitu loh bahkan tidur pun saat syuting tidur dia memikirkan film yang lagi dia bikin itu ya sudah tentu pasti bagus beda halnya seperti orang yang ya malas-malas tetapi pingin punya film bagus Ya enggak mungkin gitu loh Artinya di situ juga saya dibukakan mata saya Bahwa memang itu Nilainya ada gitu loh Dari, dari jerah perih anda e, Anda gitu loh Jadi nggak e, usah khawatir Kalau nggak dapat hari ini besok Masih ada hari-hari yang lainnya Yang penting anda telah dan segala macamnya Gitu loh Lakukan terus sampai anda mendapatkan Emasnya gitu loh Itulah yang saya pelajari dari pengalaman pertama saya di dokumenter yang syuting film The Eyes of the Day, dan menjadi kameramen-kameramen dari beberapa sutradara dari berbagai negara, gitu loh. Dan e, untuk sutradara-sutradara, teman-temannya Leonard ini memang berbagai karakter. Uh, saya sebagai sin sinematografi sangat menghormati apa style yang dipakai oleh sutradara itu. Jadi kalau sutradara itu maunya stylenya kamera statis, long take, frame wide, ya saya harus melakukan itu karena adalah tugas saya membantu sutradara saya untuk menyelesaikan syutingnya sesuai dengan apa yang dia inginkan tentu sebelumnya yang dia konsepkan jadi saya tugas saya adalah membantu dia karena itu saya berprinsip saya sebagai sinematografi saya tidak pernah berkata tidak kepada sutradara saya apapun yang dia minta apapun yang dia suruh akan saya lakukan kadang juga saya berpikir eh, menolak gitu kan Aduh, ini percuma lah gitu lah istilahnya, tetapi tetap saya lakukan, tetap saya lakukan, ada sutradara dari uh, Australia, uh, setelah kita syuting dia, dia bilang sama saya, terima kasih udah jadi sinematografi saya, saya senang sama anda karena uh, saya tahu anda tidak suka melakukan yang saya suruh tetapi Anda tetap melakukannya demi saya dia bilang ya itu tugas saya saya bilang gitu kan saya hanya bilang saya sudah melakukan yang terbaik saat itu gitu, saat itu dalam kondisi apapun itulah yang the best saat itu jadi saya selalu memberikan the best saat itu gitu loh jadi prinsip saya sinematografi itu harus menjadi kaki tangan dari sutradaranya memang karakter sutradara-sutradara itu berbeda-beda ada yang temperamen temperamentalnya tinggi ada yang acuh ada yang uh, slow ada yang lain-lainnya nah tugas saya adalah bagaimana saya bisa mengimbangi karakter-karakter mereka ini gitu loh. Contohnya seperti kebanyakan sutradara kalau sudah datang masuk ke, masuk ke lokasi Yang tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan sebelumnya Mereka tuh biasanya langsung down gitu boom, Langsung down Otaknya macet, tidak bisa berpikir, banyak merenung, minum kopi dan segala macamnya gitu kan Artinya kan saya sebagai sinematografi menunggu uh, apa yang dia mau gitu kan tetapi kadang-kadang saya, saya tidak mau menunggu, saya tahu dia lagi otaknya lagi bumpet karena down gitu kan, karena situasi. Kadang-kadang saya suka mengambil langkah sendiri kadang-kadang. Contoh yang paling gampang ketika sutradara Australia ini termakan eh, omongan salah satu temannya bule juga bahwa ada air terjun di daerah Aceh sana gitu loh. Oke, okay, kita naik mobil satu hari dalam keadaan jalan gini-gini. Kita bermalam di pondok, terus paginya kita harus naik longboat, Menelusuri sungai melawan arus, Kadang-kadang kandas. Kita dorong naik lagi, seperti itu. Dan dari kejauhan saya melihat ada air jatuh gitu loh. Sekitar 4 meter lah tingginya gitu loh. Saya bikin jok wah kita sudah sampai ternyata dan guide kita bilang, iya itu dia langsung sutradaranya bengong langsung dan saya juga bengong <laughs> saya, saya tidak berani ketawa atau apa segala macamnya karena saya udah, ini beban paling berat dari sutradara ini terus kita merapat ke, ke darat, ke pinggir uh, sungai itu sutradara saya tuh mak, tidak mau turun dari longbut dia masih duduk di situ kita turun eh, saya lihat dia lagi merasa bersalah lah istilahnya kan dan prinsip saya waktu itu <tuh> saya tidak rela satu hari naik mobil dalam keadaan jampi terus pagi-pagi eh, udah dorong longbut di sungai dan kita pulang tanpa ada apa-apa gitu loh karena kita akan naik lembut lagi dan akan naik mobil lagi satu hari lagi gitu loh untuk pulang jadi apapun yang terjadi kita sikat semuanya mari kita tuntaskan saat itu juga saya kerahkan kru saya saya coba cek air yang 4 meter jatuh gitu dari mana saya bisa ambil posisi angle yang terbaik untuk menciptakan ini lebih tinggi gitu. loh Akhirnya kita bikin mockup apa segala macamnya. Kita tancap pohon-pohon agak ditebangin, dah hanya buat uh, menghias frame kiri dan kanan gitu kan. Da, ada ada foreground, ada background jadilah, nah sutradara saya itu sempat datang menghampiri kita dan dia coba lihat di monitor apa sih yang kita syutingnya gitu kan dia langsung kaget wow kok bisa kalian lakukan seperti ini dia bilang gitu kan artinya dia mulai semangat kembali gitu kan artinya kesalahan dia itu sudah terobati gitu loh dan akhirnya uh, Shot itu menjadi andalan di film dia saat itu. Padahal sebenarnya prinsip-prinsip yang saya syuting itu adalah foreground dan background. Itu masalah skala aja itu yang dipakai di trik film uh, Lord of the Ring juga gitu loh. Antara orang yang tinggi dan orang yang pendek. Jadi kalau kita atur skala foreground dan background itu akan sangat nyok, sangat kontras lah gitu loh. Untuk bikin uh, perbandingan itu sebenarnya itu juga dan uh, Leonard juga paling sering gitu loh, dia kadang-kadang kalau udah masuk lokasi dia bete gitu loh taas ah, bete dan saya tahu dia bete dan adegan ini uh, saya syuting dengan sendiri aja gitu loh saya syuting dengan sendiri tanpa diperintah sama dia gitu loh ketika dia sudah mendekat dan mencoba tahu apa yang saya syuting melalui monitor kamera dia langsung otaknya langsung jalan dan muncul ide-ide lainnya dan akhirnya dia kembali bersemangat lagi artinya uh, artinya uh, uh, kita harus membantu sutradara kita karena kadang-kadang beban yang ada di dalam sutradara itu terlalu banyak gitu loh karena saya juga merasai di posisi mereka di saat bikin sinetron dan segala macamnya. Jadi kita jangan menambah bebannya dia gitu loh. Justru kita mencari solusi uh, uh, uh, biar uh, dia agak enteng gitu loh. Artinya kita juga harus mencambuk dia. Ayo dong, ayo dong, ayo dong gitu loh. Ayo dong kita udah nyampe nih, ayo, ayo kamu mau, mau bikin apa? Ayo, ayo bilang, bilang, bilang. Apapun akan saya lakukan gitu loh saya sebenarnya terbentuk oleh banyaknya bekerja sama sutradara-sutradara luar negeri ini jadi saya otomatis uh, um, itu uh, karakter dan skill kerja itu uh, sudah sudah sudah terbentuk oleh mereka mereka sangat disiplin mereka sangat kekeh mereka juga sangat profesional di situ saya paham bahwa profesional itu memang harus tiga ada dalam diri kita gitu loh, yaitu knowledge, yaitu pengetahuan mengenai film dan segala macamnya. Terus eh, kita harus punya skill gitu loh, kita harus punya skill dalam profesi kita masing-masing di, di departemen film ini. Ya, kalau kameramen dia punya skill, kalau dia editor dia punya skill, soundman dia punya skill dan segala macamnya. Dan yang ketiga adalah attitude. Nah, jadi kalau ketiga ini, uh, kalau ada ketiga ini dalam diri Anda, Anda sudah profesional namanya. Uh, kalau salah satunya belum ada itu masih belum gitu loh. Walaupun Anda punya knowledge, pengetahuan mengenai film dan segala macamnya, uh, skill ada tapi uh, attitude jelek itu nggak baik juga. Bagaimana Anda bisa bekerja dengan tim? kalau anda etitutnya jelek, anda datang suka-suka, apa segala macemnya, gitu. Nggak akan, nggak akan, nggak akan, nggak akan bisa bekerja bareng gitu loh. Kecuali kalau anda bikin film dengan sendiri gitu loh. Tetapi menjadi problem kalau anda membuat film dengan sendiri, anda tahu dari mana kalau film anda itu sudah bagus. Karena itu, menurut saya, memang teamwork itu adalah saling memberitahu. Saling memberi ide dan saling menjaga. Kita saling menjaga sama kayak keluarga gitu. Eh, hey, jangan ke sana, jangan ke sini. Apa e, saling menjaga gitu loh? Kita ini sebenarnya dalam tim team, teamwork gitu loh. Kalau Anda melakukan itu dengan sendirinya, yang kamu penulis sendiri, sudah darah sendiri, kameramen sendiri, editor juga sendiri, sampai ke film rilis juga sendiri. Anda itu oh, tidak akan tahu bahwa film Anda sudah bagus atau masih jelek gitu. Loh. Ketika itu ditonton sama orang, baru Anda sadar kalau film Anda itu masih jelek gitu loh. Nah itu. Dan itu kan resikonya lebih tinggi ketika film itu sudah terpublishkan ke, ke audience, ke penonton. Itu film tidak bisa ditarik lagi gitu loh. Artinya, ya, kalau jelek, ya, telanlah. Seperti itulah ibaratnya.